oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mobil kesayangan gua Xover 2011 namun tadi pagi saya bawa jalan ngantar anak sekolah tiba-tiba mesin overhead temperatur naik entah kenapa tiba-tiba overhead oke lanjutin terus video kami di channel Roni Yusuf Ramdhani Oke, okay. uh, ini video singkat ya. Sebelumnya tadi sudah saya bongkar, jadi ini hanya saya kasih tunjuk saja bahwa filter uh, udara sudah saya bongkar, sudah saya lepas. Dan ini terlihat termostatnya berada di bagian sini ya, dan sudah saya buka di sini, sudah saya buka. Terus di sini juga sudah saya buka saya water pumpnya pump ah water pump, sorry termostat ya. termostat bisa lepas oke okay. ini untuk muji uh, termostat ini baik dan tidaknya nanti akan saya coba repus nah, di suhu 82 derajat. di sini kelihatan, uh, maaf kuram ya. nah di sini kelihatan 80 derajat celcius ya. nanti akan saya coba dan akan saya praktekkan apakah uh, termostat ini baik atau tidak. Padahal ini saya baru beli sekitar satu tahun yang lalu. Harganya yang murah ya, bisa jadi penyebab si semok ini overheat ya. Oke, siap. Radiator baru. Radiator baru. Tutupan juga baru, lalu apa yang membuat semok ini tiba-tiba overhead? Oke, lanjutin terus video kami di channel Roni Yusuf Ramdhani. Oke, yang pertama kita siapkan dulu sebuah kompor. Nah, karena saya tidak punya eh, kompor gas, jadi menggunakan kompor. Yang kedua, panci ya, panci yang diisi air secukupnya. Nah, Oke, okay. mulai saja kita hidupkan kompornya, kita nyalakan. kompornya sudah nyala kita tuangkan panci ini ya. oke okay. uh, saya akan mencoba merebusnya nanti ya setelah uh, air ini mendidih di 80 derajat celcius Kenapa saya memilih 80 derajat Celcius? Karena sesuai instruksi yang ada di termostat ya. Nah, di sini kalau kita bisa lihat ada tulisan ya, 80 derajat Celcius. Oke, mohon maaf kalau kualitas videonya agak kurang baik. Untuk mengetahui uh, seberapa panaskah ini air yang akan saya panaskan, kebetulan di sini saya memiliki uh, termo air ya, seperti ini. Ini termo air teko ya. Uh, Oke. Okay. seperti inilah kondisi termostat kalau kita perhatikan letak rusaknya di mana tidak kita bisa lihat ya satu-satunya cara agar bisa mengetahui bahwa ini kondisinya rusak atau tidak inilah dengan cara merebus oke okay. terlihat Airnya sudah mulai mendidih. Oke. Suhunya baru mencapai di angka 60. Nanti setelah di posisi 80, airnya akan saya, apinya akan saya matikan. sedikit lagi sudah mencapai di 80 derajat oke okay, sudah masuk di angka 80 derajat celcius kalau gitu saya coba kasih naiknya, kasih kecil apinya kita mulai saja rendam kita lihat hasilnya Apakah termostat ini baik atau tidak? Jika termostat ini masih baik, maka katupnya akan terbuka dengan cara perlahan. Belum ada tanda-tanda bahwa ini sudah terbuka atau belum ya. Kalau uh, jika di sini Uh, sudah terbuka berarti ini masih baik termostatnya oke okay, termostatnya sudah mulai terbuka ya pelan-pelan dia oke okay, disitu sudah terbuka termostatnya kita kasih kita ambil termostatnya oke okay jadi seperti inilah termostat cara mengecek termostat masih baik atau tidak seperti ini terlihat sudah terbuka nah di sini sudah terbuka ini kalau awalnya kan ini tidak bisa masuk ini sumpit ini ini sudah bisa kelihatan itu nah, terlihat terlihat bahwa sudah terbuka dan pernya itu kelihatan oke Sip. nah begitu saja uh, tips dari kami cara mengecek baik dan tidaknya alat pencernaan mobil pada Suzuki x -Oper. inilah termostat berarti saya tidak perlu membeli termostat yang baru karena ini masih bagus dan nanti jika ini sudah saya pasang dan ternyata masih overhead akan terus saya gali dimana letak masalahannya terima kasih. Jika Anda suka video kami, jangan lupa like and subscribe. Bagikan video ini jika ini bermanfaat. Terima kasih, See you goodbye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.